Orang yang lahir pada hari Senin diakini memiliki beberapa keistimewaan dan karakteristik unik yang berbeda dari orang-orang yang lahir pada hari-hari lain dalam seminggu, beberapa keistimewaan yang dikaitkan dengan orang yang lahir pada hari Senin antara lain. Kreativitas yang kuat Orang yang lahir pada hari Senin sering dikaitkan dengan kreativitas yang kuat, terutama dalam seni dan musik. Ini mungkin karena planet yang memerintah hari Senin adalah bulan, yang dikaitkan dengan imajinasi dan kreativitas. Intuisi yang tinggi, orang yang lahir pada hari Senin juga cenderung memiliki intuisi yang kuat, mereka mampu merasakan dan memahami perasaan orang lain dengan mudah, dan ini membuat mereka mudah untuk berempati dan membantu orang lain. Analitis yang kuat, orang yang lahir pada hari Senin cenderung memiliki kemampuan analitis yang kuat dan kemampuan untuk memecahkan masalah yang kompleks, mereka adalah pemikir yang logis dan rasional, dan sering mampu mengatasi tantangan dengan mudah. Kesuksesan dalam karir, orang yang lahir pada hari Senin diakini memiliki keberuntungan dalam karir mereka, mereka sering berhasil dalam bidang yang membutuhkan kreativitas dan kemampuan analitis yang tinggi, seperti seni, musik, atau ilmu pengetahuan. Kemampuan beradaptasi, orang yang lahir pada hari Senin cenderung memiliki kemampuan beradaptasi yang baik, mereka mudah berinteraksi dengan orang baru dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berbeda, namun... Penting untuk diingat bahwa keistimewaan dan karakteristik seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh hari kelahirannya, setiap orang memiliki keunikan dan keberuntungan mereka sendiri yang terbentuk oleh berbagai faktor, termasuk pengalaman hidup dan lingkungan sosial yang mereka hadapi. Jadi, seseorang tidak dapat diidentifikasi atau dinilai hanya berdasarkan hari kelahirannya, namun, jika Anda atau seseorang yang Anda kenal lahir pada hari Senin, itu tidak ada salahnya untuk merayakan hari kelahiran mereka dengan cara yang khusus dan menyenangkan, Anda dapat mengatur pesta ulang tahun, memberikan hadiah khusus, atau hanya menghabiskan waktu bersama mereka untuk merayakan keberadaan mereka dan merayakan semua kualitas yang membuat mereka unik dan istimewa. Meskipun banyak keistimewaan yang dikaitkan dengan orang yang lahir pada hari Senin, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tidak ada manusia yang sempurna dan semua orang memiliki kelemahan atau tantangan mereka sendiri. Beberapa kelemahan yang dikaitkan dengan orang yang lahir pada hari Senin adalah sebagai berikut, perasaan sensitif. Orang yang lahir pada hari Senin sering dikatakan memiliki perasaan yang sensitif dan mudah terluka, mereka cenderung sangat merespons lingkungan sekitar mereka. Termasuk orang-orang dan situasi yang mereka hadapi, dan dapat terganggu oleh kritik atau tindakan yang kasar. Sulit membuka diri, orang yang lahir pada hari Senin cenderung memiliki masalah dalam membuka diri dan mengungkapkan perasaan mereka kepada orang lain. Mereka sering mempertahankan perasaan mereka untuk diri sendiri, bahkan jika ini menyebabkan kesulitan dalam hubungan interpersonal. Memiliki sifat yang sering berubah-ubah, Orang yang lahir pada hari Senin cenderung memiliki sifat yang sering berubah-ubah dan emosional yang mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, mereka dapat menjadi mudah tergoda oleh pikiran atau perasaan negatif. Dan ini dapat memengaruhi keputusan dan tindakan mereka, rentan terhadap perubahan mood, orang yang lahir pada hari Senin dapat mengalami perubahan mood yang tiba-tiba dan sulit diprediksi, mereka dapat beralih dari perasaan bahagia ke perasaan sedih dalam waktu yang singkat. Dan hal ini dapat menyebabkan stres dan ketidaknyamanan dalam hidup sehari-hari, namun, penting untuk diingat bahwa kelemahan atau tantangan yang dikaitkan dengan seseorang yang lahir pada hari Senin tidak mutlak dan mungkin tidak berlaku untuk semua orang yang lahir pada hari tersebut. Setiap orang memiliki keunikan dan perbedaan mereka sendiri, dan setiap orang harus belajar mengatasi kelemahan dan tantangan mereka sendiri dengan cara yang sehat dan positif, dengan kesadaran dan usaha yang tepat. Kelemahan yang mungkin ada dapat diubah menjadi kekuatan dan membantu seseorang mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup mereka.